LAUGHTER I'm you Jadi nantinya apapun kita tidak memiliki Kita punya kumpulan ini Akan berlama-lama begitu saja Juran Juran Juran Juran Juran Juran Juran Nah barangkali kita Jangan kita tidak ini Di dalam jalan Saya masuk e, Lalu saya menjelaskan penyampaian di dalam WA pada minggu itu Ada dua program yang dilaksanakan memurus dan pemilihan ketua memurus. Nah, tiga nama ya. saya. Kan kami sudah mengalami beberapa kepengurusan, walaupun sekretaris dan e, dan wakil ketua, tapi saya pikir e, sebuah organisasi sosial atau persekutuan atau kerukunan itu majus kalau terjadi regenerasi. Jadi kami mohon izin terima kasih atas disebut sama kami, tapi kasih kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Ba Bapak, tidak. ini perlu tuh terjadi Bapak, <tuk> <tuk> Bapak. <tuk> oh, <tuk> ketiga, satu Pak Hintra, Pak Benusawang, dan yang ketiga adalah Pak Salim. dan Tidak di, tidak di, tidak boleh nah, ada di pengawas. di di 10 orang Berikutnya, nyala. <laughs> Jangan baku Jangan baku pengaruh. Jangan baku dan repot-repot <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Kafe unik. Ya. <tuk> Ini Leo. Sudah <tuk> tidak sempat. pilihan jatuh pada Allah nah. <tuk> itu nama 2 oleh adinda saya pak kawan kemudian memang dia tadi sudah mengusulkan tidak masuk tadi tetap dikasih masuk pak <tuk> salim terpilih kan pak salim eh, doa kamu kau buka ini kita kertas pasale Bapak Ibu katakan lagi karena tidak di sini kemarin itu. Jadi jadi maksud kita harus kita sekali lagi kita ingat waktu kita beraktif. Oleh karena itu siapa lagi satu? Ayo lagi. Seru. Seru. Lah enggak. Mau? Mau bukakan tidak? Sudah. Balik Bapak. Santi sudah bersedia, Pak? Oke. Sama, diri, eh, misalnya, misalnya, saya keberatan misalnya. kalau misalnya Ibu Yuli dipilih karena minta maaf. Ya. Kami terbebani dengan pekerjaan yang banyak kalau begitu Bapak, minta maaf. Saya satu rumah, kebetulan istri saya, jadi... Tidak boleh, tidak boleh. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Kemudian sekretaris adalah Bapak Salim Tapi jangan main perasaan <tuk> benda adalah bendahara kita yang lama Oleh karena itu Sudah disepakati maka tidak boleh dilambil Tugas yang penting Satu Mensahkan anggaran dasar dan rumah tangga Kedua Akan kita bertemu Pertama untuk mensahkan Menerima dari laporan eh, melaksanakan di maju ke barang satu tahun lagi atau lima tahun nanti. kalau mencabut uang itu hanya kedua dengan bendahara ya salim berkoordinasi. Jadi sehingga begini pada saat kita tidak perlu dicari di luar bisa kita langsung ini. Tapi atas nama gerbongan barang kirim jangan berbalik. Iya,